Papamu taun delok bintang nak langit to Pilot ta godal mulai kerja nak langit sih. bintangnya e gak ketok, kan aku apen Ayo nanggiri ghire gak disneni bapakmu ta. Tenang Aku turun mulai ke pabrik. Wah, api ya, padang banget. Angkitin dong kalau bintang.